serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru Seputar idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar tentunya Menemani santai, sore kalian saat ini Bung Min memberikan vitamin dan kabar terbaru sahabat, ke kabar pertama, kita lihat aja ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari laman akun Instagram Leslar Entertainment Yang baru saja persahabat mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar Dan ada sebuah kalimat persahabat di ya, pertanyaan Ayo tanya Bilar tuh persahabat ya Kita lihat juga di kalimat caption yang dikuliskan Kalian pengen kepo apa nih ke kakak Bilar Cus tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Wow bakal ada sesuatu kejutan ya Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar Kita lihat aja di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Sayang.leslan mengatakan di kolom komentar jadi bingung mau nanya apa Katanya tuh, aduh Dan kita lihat juga ke komen berikutnya Ada komentar dari akun Eva Octaviana Gimana rasanya punya anak ganteng sama istri cantik juga multi talent tak? Tuh, pertanyaannya keren banget ya, Masya Allah Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Myles Ri satu satu tujuh tiga, Bang B masih pingin jadi aktor tidak katanya tuh persahabatnya pertanyaan khusus Bang Bilar pengen jadi aktor tidak ya dari para fans mudah-mudahan dijawab oleh Papa Bilar di konten persahabatnya, masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Leslar Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ada vitamin bahagia di channel YouTube Leslar Entertainment sudah di upload terbaru persahabatnya, masya Allah. Luar biasa, ini sih tentunya wajib kita support, wajib kita dukung Mudah-mudahan inilah kesayangan kita selalu sukses Dan khusus untuk Leslar Entertainment Semoga selalu berkembang dan sukses jaya selalu, amin Alamin. Dan kita lanjut ke persahabat ya Untuk berikutnya, ada kabar bahagia dan vitamin terbaru yang kita dapatkan di rumah Leslar, sore hari ini kedatangan tamu spesial, yakni kok Kris Bastian. Perhatikan diunggah nih, guys, kok Kris bersahabat yaitu Tuh, terpampang nyata piala penghargaan yang diraih oleh Les dan Rizky Bilar. Masya Allah, hujan ini pun di-repost kembali oleh akun Family anak Leslar. 23 banyak sekali komentar, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Sri 011968 Semoga Allah Semoga Allah SWT selalu menjaganya Anak yang terbaik, yang ikhlas dalam apapun Sehat-sehat ya sayang, sukses selalu amin amin ya robbal alamin Masya Allah doa tulus banget ya Kita aminkan doa baik Semoga doa baiknya dikabulkan amin Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun underscore sweet mengatakan, "Masya Allah, bangga banget punya idola kayak Leslar setiap yang berkunjung ke rumah mereka pasti tertuju ke situ." Wow, tertuju kemana? Pastinya tertuju ke piala yang diraih oleh Leslar. Masya Allah, dan kita lihat juga ke unggah berikutnya masih diunggah nih, guys. nya kok Chris ya. Kok Chris mengunggah sebuah postingan foto BBL yang terpampang di dinding rumah Leslar. Kita salpuk dengan kalimat ya, bersabat, ya yang ditulis oleh Kok Chris, lagi sepi mau nyomat rendang di meja, kok berasa kayak diliatin gue, katanya tuh aduh, cute banget ya Kok Chris, Masya Allah Kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada sebuah pertanyaan nih, kepada Kok Kris, ya, dari para fans Leslar Pertanyaan Lestinya mana kok, katanya tuh langsung aja ditunjukin foto Bunda Lesti oleh kok kris ya Ada nih katanya tuh, aduh ada-ada aja ya <gifat> Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk idola kesengan kita Dan kita lihat juga persahabat ya, selain kok kris sore hari ini pun tamu spesial persahabat ya Datang ke rumah Lestlar, ya Kobas Masuk Kisar Ojo, yang ikut juga nih berkunjung ke rumah Leslar, wow, sepertinya mereka bertiga akan ada meeting serius ya, mudah-mudahan lancar. Apapun yang dilakukan semoga diberikan kemudahan, Masya Allah akhirnya muncul juga vitamin bahagia di serai hari ini, langsung dari idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan baik dan kabar bahagia serta kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini.